selalu. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan ibadah online kita hari ini. Adik-adik, mari mempersiapkan hati, ambil tempat duduk yang nyaman ya, kita akan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah online sampai selesai. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah online kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulaikan ibadah online kami. Kami memohon Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesai. Berkati anak-anak sekolah di dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan semangat, sukacita sehingga Hingga boleh mengikuti ibadah online ini dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Kami mau memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani. Tuhan pakai, Tuhan, Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang akan memberikan kuasa roh kudusmu bagi mereka untuk melayani hari ini. Tuhan memberkati juga orang tua yang mendampingi, Tuhan berikan kesehatan, kes kesabaran dalam mendampingi adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah online kami ini, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Adik-adik, silakan memuji Tuhan. Mari teman-teman, mari kita angkat pujian Segala puji syukur Dan hari ini kurasa bahagia <SILENCIO> Mari kita <nonton> <SILENCIO> duduk yang nyaman kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa ya mari tutup mata, lipat tangan kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih anugerah-Mu. Hari ini kami boleh beribadah secara online dan memuji memuliakan namamu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon roh kudus mu memimpin setiap kami. Agar kami mampu memahami, mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Di dalam, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur haleluya. Amin Halo adik-adik Sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelum Kak Ina lanjut bercerita Kak Ina makanya nih Jika dihitung-hitung Nggak terasa Udah hampir setahun Kita ada di rumah Ya Belajar online Ibadah online Nggak bisa kemana-mana Ya karena masih ada pandemi 19 nah adik-adik yang hanya mau tanya selama kita di rumah hampir setahun ya kita lakukan apa saja apa saja yang sudah kita lakukan Siapa yang menghabiskan waktu untuk bermain Wah hampir semua ya kesempatan karena nggak bisa keluar rumah nggak bisa uh, belajar enggak ke sekolah. Kemudian siapa yang menghabiskan waktunya untuk main HP? Ya, main HP terus. Lupa untuk belajar. Wah, enggak ada ya, pasti ingat untuk belajar. Nah, siapa yang rajin berdoa dan baca firman Tuhan? Siapa? Wah, itu sedikit yang angkat tangan Nah, yang terakhir Siapa yang suka marah-marah selama di rumah? Marah karena masih belajar online mas. Marah karena masih uh, belum bisa kemana-mana Lagi, corona ini tidak selesai Banyak yang kecewa Siapa adik-adik? Siapa yang udah merasa lelah, udah capek belajar dari rumah, banyak tugas? Hmm. Wah, pasti ada ya adik, adik Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kita akan belajar ya dari satu ayat Alkitab, Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Begini firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kotak. Sekali lagi, Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32 beginilah firman Tuhan: "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan." Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, nyata tema kita hari ini yaitu belajar tentang menjadi teladan dalam kesabaran. Wah, keren ya. Nah, apa itu kesabaran nadiyadi? Kesabaran yaitu mampu mengendalikan emosi, tidak suka marah-marah, ya. Mau menahan emosi Ya, sikap kesabaran adalah nilai yang paling tertinggi adik-adik Ya, orang yang sabar akan dikasihi Tuhan Nah, hari ini kita akan belajar untuk menjadi sabar Susah ya, gampang namun susah menjadi orang sabar Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab Siapa ya adik-adik? terbukti kesabarannya sudah teruji siapa namanya yaitu Ayub nah Ayub adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sudah terbukti kesabarannya dia dikenal orang yang benar dan saleh adik-adik Ya, bahkan Tuhan sendiri mengakui bahwa Ayub adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ayub ya, mengalami penderitaan. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di kehidupan Ayub. Wah, banyak loh adik-adik yang dialami Ayub ya. Ayub mengalami penderitaan, Ayub mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihinya yaitu anak-anaknya, hartanya, bahkan Ayub sendiri ditimpa penyakit yang... Paling mulai adik-adik, penyakit kulit dari telapak kaki sampai ke ujung kepala. Wah berat banget ya yang dialami Ayub. Tapi apa yang dilakukan Ayub adik-adik ketika ia mengalami penderitaan? Ayub tetap sabar ya, tetap sabar. Dia tetap setia untuk mempercayai Tuhan. Dia tidak marah-marah Dia tidak kecewa kepada Tuhan Dia tidak menyalahkan Tuhan adik-adik Ya adik Ayub mengambil sikap untuk tetap mempercayai Tuhan Nah kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di kehidupan Ayub? Ya itu salah satunya untuk menguji kesungguhan hati Ayub kepada Tuhan Apakah Ayub benar-benar setia? Nah ternyata Ayub terbukti bahwa ia setia dan sabar dalam Menghadapi penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya Ia mempercayai Tuhan Ia tidak menyalahkan Tuhan Nah adik-adik, ini yang Kak Enak mau ceritakan kepada adik-adik hari ini Kita akan belajar dari Ayub Ya, Di masa-masa sekarang ini Masa pandemik yang belum selesai ini Pasti adik-adik sudah merasa bosan Merasa lelah capek ya belajar di rumah banyak tugas disuruh papa mama kerja tugas wah banyak banget ya tugas di rumah juga ya untuk bantu papa dan mama ya berwisata kemana-mana dia di dan apalagi untuk bermain dengan teman-teman di luar karena nggak boleh pasti ada dalam diri adik-adik marah kesal nah adik-adik kita akan belajar dari tokoh Ayub ya bagaimana kesabaran Ayub ketika yang mengalami penderitaan kita harus sabar dalam segala hal ya belajar untuk menjadi teladan dalam kesabaran jika saat-saat ini ada masa-masa sulit yang dialami oleh adik-adik pada -adik, dalam belajar online di rumah banyak tugas bahkan sudah bosan juga di rumah ya adik-adik ya kita harus sabar ya Tuhan mengizinkan Masa-masa sulit seperti sekarang ini yaitu untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, kemudian untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, ya, untuk menguji iman kita, ya, untuk semakin hari semakin taat kepada Tuhan, ya, untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Jadi, adik-adik harus. Sabar ya dalam segala hal, karena orang sabar dikasihi Tuhan. Amin, amin. Nah, demikian yang Kainah sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja untuk menolong adik-adik memahami firman Tuhan. Adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon roh kudus-Mu yang terus membimbing, menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, terlebih untuk... Uh, belajar menjadi teladan dalam kesabaran Biarlah setiap hari ya Tuhan Kami boleh mengendalikan Menguasai diri kami Ketika ada yang Menyakiti Mengecewakan, mengecewakan kami Bahkan di masa-masa sulit saat ini ya Tuhan Di tengah pandemi Corona saat ini berdoa ya Tuhan Tuhan Memampukan kami Untuk melakukan firmanmu Salah satunya Untuk tetap menjadi orang yang sabar Sehingga hidup kami Mampu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk uh, gereja kami. GKR diaspora Kopilas. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Gereja kami. Sehingga gereja kami tetap menjadi garam dan ter terang di tengah-tengah dunia ini. Tetap menjadi berkat. Ya Tuhan untuk orang-orang yang belum mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan kami serahkan mula tanganmu agar bangsa dan negara kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan berkati orang tua kami agar eh, Tuhan ke mereka boleh sehat dan mereka boleh bekerja dengan baik dan kiranya juga kasihMu Tuhan tetap menyertai kehidupan kami semuanya dimanapun kami berada saat ini terima kasih Tuhan inilah kehidupan kami dan inilah ibadah kami kami Uh, selesaikan hari ini dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.